Ya, selamat sore teman-teman. Uh, kita buka kelasnya dalam doa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami bersyukur buat berkumpul di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan mengerjakan tentang procurement, biar kamu menolong kami, agar kami bisa mengerjakan exercise-nya dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. Ya, teman-teman kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Boleh bantu nyalakan kameranya ya. Lihat ke kamera semua ya teman-teman, senyum 321. Udah, terima kasih teman-teman semua. Ini morning kita teman-teman, hari ini kita pertemuan keempat. Pertemuan keempat kita akan bahas tentang logistik yang pertama. Logistik yang pertama itu tentang procurement. Procurement berarti pengadaan barang. Nanti lanjutannya setelah ini itu logistik yang sales and distribution. Itu untuk modul penjualan. Nah bahan sampai penjualan, setelah itu tuh teman-teman UTS dulu. Nanti UTSnya kita praktek ya teman-teman. Nah ini modul unit 4 kita. Di sini sudah ada demonya, kalau ada yang teman-teman udah nonton, lumayan ya. Ini tentang cara membuat purchase order, nanti exercise kita, gimana cara displaynya. kemudian nanti kalau sudah kita akan terima good receipt, gimana cara displaynya. dan yang terakhir kita akan membuat invoice verification. Setelah lengkap, nanti kita bisa lihat PO structure. PO structure itu isinya dokumen PO kita, good receipt sama invoice verification. Jadi kalau procurement pengadaan barang, kita belanjanya itu ke vendor Baltus. Nah, hari ini kita latihan itu pakai barang yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, yang T-strip MMB. Kita beli itu ya, ke vendor. Nah, ini teman-teman. Kita akan beli barang T-strip MMB ke vendor Baltus. Lalu di sini ada nanti quiz kecil sama assignment. Teman-teman nanti tolong dikerjakan juga ya, di-upload jawabannya. Kita ke teorinya dulu sedikit ya. Nah ini unit 4 logistik. Memang 3 modul sih teman-teman. Procurement, sales and distribution, sama production. Sampai UTS kita sampai yang sales and distribution aja. Ini yang procurement. Siklusnya seperti ini teman-teman. Dimulai dari demand determination. Demand determination ini adalah daftar. Kebutuhan kita, ya. Misalkan kita perusahaannya jualan barang, nah, barangnya listnya apa aja? Daftar pemerintahnya, kalau misalnya ada barang yang kurang, kita daftarkan. Kita list biasanya orang gudang yang teriak-teriak, ini ada kebutuhan untuk belanja barang, gitu ya. Stoknya sudah kurang di gudang seperti itu. Nah, ini demand determination. Setelah itu, kalau tahu punya kebutuhan, misalnya kita tahu bahwa perusahaan kita jualan printer. Nah, si printernya itu stoknya sudah berkurang. Maka orang gudang akan teriak-teriak perlu beli printer misalkan 10 piece gitu ya, sesuai dengan yang nanti exercise kita. Dari sini kita lanjutkan ke yang berikutnya, source determination. Untuk kebutuhan 10 printer ini, kita punya vendor atau supplier siapa aja? Misalnya ada supplier A, supplier B, supplier C. Harga printer itu berapa aja di supplier A, supplier B, supplier C. Dia punya penawaran seperti apa. Nah ini listnya atau datanya ada di source determination. Kalau kita yakin belanja ke salah satu supplier, misalnya kita yakin belanja ke vendor A misalkan. ya seperti Karena harganya cocok, pengirimannya juga cocok. Maka dia akan jadi vendor atau supplier yang terpilih. Proses itu namanya supplier selection teman-teman. Karena yakin belanjanya ke vendor A, kita buat dokumen namanya purchase order. Dokumen pembeliannya. Belanja misalkan 10 printer. 10 PC printer. Setelah itu kita lakukan order monitoring. Kita pengen tahu apakah orderan kita yang 10 printer ini sudah diproses sampai mana. Nah, lakukan proses order monitoring. Kalau barangnya sudah sampai di kita, ada dokumen namanya Good Receipt. Kita akan periksa apakah pesanan kita itu sama dengan PO kita. Kalau misalkan pas Good Receipt datang 10 piece, berarti sudah sesuai antara pesanan kita 10 printer, barang yang datang juga 10 printer. Seperti itu. Kalau sudah sesuai, sudah setuju, maka vendor akan mengeluarkan tagihan ke kita. Nah, di kita namanya invoice verification. Kita seperti mengakui eh, tagihannya gitu ya. Berapa yang kita ditagihkan 10 printer, maka kita akan ditagih 10 printer lalu kita bayar. Kalau pada saat buat receipt ada salah, nah kita perlu lakukan perubahan dulu. Karena kalau misalkan kita pesan 10 printer yang datang cuma 8, pada saat invoice kita harusnya ditagihnya cuma 8. Jangan mau kalau ditagih 10 ya, nggak mau kan? Seperti itu. Jadi perlu diperbaiki dulu, disesuaikan dulu. Jadi yang kita bayar adalah yang kita terima. Seperti itu teman-teman siklusnya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? kalau sekarang create ME21N. Siapa tahu salah gitu ya, misalnya quantity salah, nah masih mau, masih bisa dibenerin pakai ME22N. Sudah muncul semua teman-teman? Create purchase order. Aman sih. Sip. Sekarang input ya kodenya vendor Baltus B strip nomor login. Terus buka headernya, kita periksa dulu. Purchasing organization-nya itu seribu. Purchasing group-nya B, nomor login, yang waktu kemarin kita definisiin buat barang ya. Company code-nya seribu. Sesuai yang di buku ya, di exercise-nya. Kalau udah, nah ini ada keluar ya, muncul. Baltus AG Meliana, Nah ini berarti kan data saya. Tadi input kodenya, lalu dia langsung load ke database, keluarin ada nama kitanya, berarti ini data punya kita. Ini juga sama, kalau sudah kita bisa enter, lalu ke item overview. Nah, ini yang mau kita belanjakan barangnya T strip, MMB strip, nomor login. Material barangnya T Strip MMB Strip Nomor Login. Jadi sekarang kita isi Quantity 10. berarti kita beli 10 printer. Lalu geser ke kanan, geser ke kanan ya. Ada Plan, Plannya 1000. Storage location Locationnya 0001. Lalu kalau di Enter tidak ada error, berarti bisa di-save. Nah, ini saya ada error. Errornya itu, dia bilang net price must be greater than 0 dan 0. Maka, kita cari inputan yang net price. Kita kan belum pernah belanja sama sekali, makanya ada error ini. Diisi aja net price-nya, Rp355. net price itu harga beli, teman-teman. Kemarin kan, waktu kita input data, ada tuh kalau scale-nya 1, harga pentatnya 355. Nah, kita berarti belanja aja 355 euro. Satunya itu 355. Apakah error teman-teman sama message-nya dengan saya? Kalau sama diisi aja net price 355 lalu tekan enter. Nah, ini udah nggak ada error. Kalau nggak ada error, teman-teman bisa save. Nanti baca lagi di kiri ada nomor purchase order. Seperti ini. 45 sekian, ini nomor purchase order. Teman-teman catat di buku atau pakai notepad, boleh ya. Karena nanti nomor PO ini akan diminta lagi pada saat teman-teman uh, mau nerima barang, good receipt. Ini saya catat di notepad saya. delapan. Yang lain, apakah sudah melihat nomor PO-nya? Sudah. Silahkan. Sampai nomor PO muncul ya. Belanja 10 printer ke vendor Baltus. Nanti kalau datang kita taruh ke plan 1000, solid location 0001. Kalau sudah berhasil PO-nya, kita lanjut ke yang berikutnya. Berarti kita akan terima barangnya dari vendor datang gitu ya. Hari ini sih kita nggak urusin deliverynya, pokoknya barang datang ke kita. Back aja, teman-teman turun ke bawah, cari namanya inventory management, good movement, good receipt for purchase order, cari MIGO, tikotnya MIGO. Kalau mau langsung tikot juga boleh. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Pastikan di sininya good receipt purchase order. Ada nggak, Vigo? Udah, udah, udah, Ci. Oke. Okay. Nah, masukkan teman-teman di sini nomor PO yang tadi. Yang 45 ribu sekian. Lalu kita enter. Nah, ini barang yang tadi kita PO jumlahnya 10. Ini storage locationnya. kalau betul infonya semua, maka kita periksa di sini where. Betul, plan yang nanti kita akan terima barang itu ke plan 1000, storage location 001. Kalau kita setuju dengan semua ini, kita klik item OK, lalu kita klik pause. Setelah kita klik pos kita akan terima namanya nomor material dokumen. Catat lagi teman-teman, boleh di notepad, boleh di kertas ya. Ini adalah nomor bukti kita terima barang. Jadi setelah PO, kita terima barangnya. Nah ini nomor material dokumen, ini adalah nomor kita terima barang, atau good receipt, hasil good receipt. Lalu turun ke bawah lagi, cari namanya logistik Invoice Verification. Logistic Invoice Verification, lalu dokumen entry. Ada namanya Miro. M-I-R-O. Nah, ini buat invoice verification. Cukup klik aja. Tampilan Miro seperti ini, teman-teman. Nah, yang kita perlu input di sini adalah Tanggal invoice-nya, kita kan mau proses hari ini, berarti kita pilih hari ini. Kalau biasanya vendor ada nomor surat jalan, ya nomor reference, boleh juga dicatat di sini. Kalau nggak ada, yang nggak usah. Tapi di modul kita itu ada nomor reference-nya. Nanti kalau UTS mungkin tergantung dari soalnya ya, teman-teman. Nah Kalau di sini, reference-nya itu 234 nomor login. Berarti kita isi aja di sini nomor reference-nya 234, nomor login. Tanggal hari ini, posting date-nya hari ini, reference kalau ada. Lalu turun ke bawah, di sini ada purchase order atau scheduling agreement. Nah, di sini itu kita harus masukin nomor PO yang tadi. Yang 45 sekian ya. 45 sekian ini diantar, dia akan ngeluarin data. Asal kita udah terima barangnya. Seperti ini. Kita pesan 10 printer. Harga satuannya kan 355 Berarti Rp355 dikali 10 itu lima 3550 Kalau misalnya teman-teman belum terima barangnya, belum grup prinsip, dia nggak akan mau keluarin jumlah sih biasanya. Nah, kalau kayak gini berarti sudah. Aturan pajaknya biarin aja yang 19%. Kita klik calculate tax. Begitu di calculate tax, jumlah di sini itu adalah 3.550 ditambah pajak 674,5. Jumlahnya 4224,5. Jadi saya akan klik ketik di sini amountnya itu 4224,5. Julang ya teman-teman ya. Invoice date-nya hari ini. Reference-nya kalau ada. Lalu ke bawah dulu. Jangan langsung masukin amount ya teman-teman supaya benar hitungannya. Masukkan nomor PO di bagian ini. Begitu di enter dia akan ngeluarin apa yang kita sudah terima barangnya. Lalu klik calculate tax. Dia akan menghitung pajaknya berapa. Biarin dengan aturan 19%. Jumlah totalnya itu nanti 3550 ditambah 674,5. Ini adalah amount totalnya 4224,5 ketik jumlah money di sini 4224,5 baru kita mau lanjutin proses lagi. Begitu money ditulis di sini kalau dia balance, ini kan merah warnanya. Nah, ini ada ada warna agak merah. Kalau saya enter, dia berubah jadi hijau. Kalau berubah jadi hijau berarti bisa diproses teman-teman. Tinggal klik posting aja. Nanti dia akan keluarin nomor invoice. Nah, ini nomor invoice. Catat lagi nomor invoice-nya supaya bisa lihat PO structure. Tari ya, saya contoh punya saya dulu. 9215 Nah, sampai sini nanti kita bareng lagi lihat struktur. Silakan kalau ada yang kesulitan boleh share screen, udah saya buka sih.